lagi kamu juga akan. ro ata lain untuk kompromi adalah kegagalan. Initiate retreat. Sorry. Berikan kehidupan pada si bukan. Launch si, attack. Pada. Launch attack. Ayo. Launch attack. Apa yang akan tertawa paling. Awal. jangan mengubah dirimu. ayo lihat siapa yang akan tertawa paling akhir initiate retreat your team destroyed a turret bukan pada sihir bukan sihir pada kehidupan Ayo, lihat siapa yang akan tertawa paling aneh. Bukanlah sihir, tetapi cara mu menggunakannya. An ally has been slain. Sorry, aku tahu siapa diriku dan sebentar lagi kamu juga akan mengenalku. Back, dunia. Life, dunia. Back, dunia. An ally has been slain. An ally has slain the turtle. Request backup. Your team destroyed a turret. Apakah kamu mau minum denganku? You Initiate retreat <sukai> Launch attack Betasan, Mega kill Launch attack oh Berikan ke situ <sukai> Bukan si, tapi ada yang mau berubah has been slain Clear up lanes. <laughs> Request an <laughs> ally has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Semakin besar ketakutanmu. Kata lain untuk kompromi adalah kegagalan Your team destroyed a turret Request backup Kata lain untuk kompromi adalah kegagalan. Aku tahu siapa ini. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Alt is ready. Wait. Aku tahu siapa diriku, dan sebentar lagi kamu juga akan. You have Shut down An enemy has been slain Double kill An enemy has been slain Wiped Attack!